Hai Mbak Sis dan Mas Bro, apakah kamu pelaku Sambo atau kamu uh, suka sama Sambo? Huh. Sambo ini bukanlah Sambo si Pak Polisi yang tembak-tembakan itu, tapi Sambo di sini adalah tem uh, pasangan yang hidup bersama di Swedia yang diakui oleh negara. Nah, kalau sebelumnya di video yang... Pertama aku menyampaikan bahwa Sambo itu gak ada bedanya sama pernikahan Ternyata aku salah Kenapa sih bisa aku bilang salah? Kalian harus tonton video berikut ini karena aku akan menjelaskan Apa ternyata perbedaan yang aku temukan antara Sambo dan pernikahan Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya banget. Kalau kamu baru pertama nonton video ini berarti kamu akan aku uh, sambut dengan selamat datang Channel aku berisi tentang informasi-informasi tentang Swedia dan kehidupan-kehidupan di Swedia Tapi lebih ke aturan-aturan dan apa saja sih yang menarik dengan Swedia Nah, kali ini pembahasannya adalah tentang pasangan hidup yang diakui oleh negara di luar pernikahan. Jadi di Swedia itu ada yang namanya sambo. Sambo itu adalah e, hidup bersama di satu atap tanpa ikatan pernikahan. Nah, sambo ini dikenal dari tahun 2003. Eh, ya, yeah, 2003. Jadi e, sejak 2003 sambo ini muncul di undang-undang Swedia dan diakui oleh negara Swedia. Sambologen adalah aturan khusus di mana mengatur untuk hubungan antara uh, pasangan yang tidak menikah ini gitu Atau dalam bahasa Indonesia nya adalah pasangan kumpul kebo gitu Kamu kebo? <gih> Jadi informasi ini aku dapatkan dari sekolah uh, Karena sekolahku itu Uh, gabungan antara yuridis atau pengacara-pengacara dan ekonom-ekonom gitulah Dan materinya itu banyakkan tentang aturan-aturan Swedia Dan ini menarik banget karena ini kemudian membuka mataku bahwa ternyata Sambo itu beda banget sama pernikahan gitu loh Walaupun diakui oleh negara tapi hak mereka itu beda banget Buat kalian pasangan Sambo mungkin kalian harus uh, belajar dari pengalaman-pengalaman uh, pasangan Sambo berikut ini yang akan aku sampaikan Sambo itu dalam bahasa Swedia sendiri adalah samlevnad uh, under cops lignade for Hollanden Atau kohabitasi di bawah kondisi seperti pernikahan <laughs> nyontek. Ada aturan-aturan khusus Ketika mereka berpisah gitu Nah ini yang paling penting diperhatikan Buat pasangan-pasangan sambo di luar sana <G auth turmoil> Tapi bukan pasangan sambo yang di Indonesia ya Kalau di Indonesia ya Ya kayaknya ya gitu deh gitu kan e Memang gak ada aturannya Memang gak diakui gitu oleh negara Dan anak yang dihasilkan dari pasangan kumpul kebo itu Gak bisa didaftarin di Indonesia ya kan Tapi kalau di Swedia bisa Nah Uh, kalau terjadi perpisahan, semisalnya uh, dua belah pihak itu terjadi kesepakatan, maka ya udah, mak mereka nggak butuh untuk pergi ke pengadilan. Tapi kalau misalnya kedua belah pihak merasa, oh aku punya ini, aku punya ini gitu berarti mereka harus menyelesaikan ini di pengadilan kalau untuk detailnya dan konsultasi silahkan anda menghubungi yuridis atau pengacara yang terdekat <laughs> aku di disini cuma menjelaskan untuk garis besarnya aja ya dan contoh kejadian uh, besar di swedia mengenai pasangan-pasangan sambo untuk pasangan sambo ini penting banget kalau kamu membuat pas membuat apa namanya? surat wasiat atau dalam bahasa Swedianya testamente. Nah, kalau tidak ada surat wasiat seandainya kamu tinggal bersama dengan uh, pasanganmu gitu, terus dia misalnya punya anak gitu atau mungkin punya anak bawaan gitu, bukan anak bersama. Nah, maka Uh, harta yang ada mak maksudnya harta yang dia tinggalkan itu setengahnya akan jatuh ke anaknya itu pun kalau misalnya rumah itu memang uh, di atas kan berdua ya tapi kalau misalnya rumah itu di atas kan oleh si laki-laki aja maka uh, rumah itu akan menjadi sepenuhnya hak si anak ini gitu jadi kalau tanpa surat wasiat itu pasangan sambonya itu gak bisa dapat apa-apa Gak dapat peninggalan atau warisan apa-apa Ya bukan berharapkan warisan ya Cuman kan ya realistis aja gitu loh <gif> Jadi ada kasus penulis besar di Swedia Itu penulis apa ya Penulis cerita-cerita seri tentang kriminal atau detektif-detektif gitu Yang judulnya Millennium Bokena Jadi ada banyak seri soalnya Nah penulisnya ini adalah Namanya Stieg Larsson Dia Sudah tinggal bertahun-tahun puluhan tahun Bersama Eva Gabelson. Mereka ini adalah pasangan Sambo Dan mereka kan ya Jatuh cinta, saling mencintai Jadi gak memikirkan untuk oh Gimana nanti ke depannya Itu bagus Gak memikirkan soal uh, nanti, Gimana nanti Tapi Bagus juga untuk Kalau kamu memitiga, memitigasi resiko Jadi belum sempat si stake ini Membuat surat wasiat Dia tiba-tiba meninggal Dan dia menulis banyak sekali buku Mereka memang berencana Untuk membuat perusahaan bersama Tapi belum sempat itu terjadi, si stake ini sudah meninggal Nah, akhirnya buku-buku ciptaannya dia e, Sama hasil-hasil karyanya itu e, Publisher itu tidak memberikan e, Apa sih namanya e, Bayarannya si stake ini ke pasangannya Tapi ke pewarisnya Yaitu pewarisnya adalah bapaknya Bapaknya adalah bapaknya sama si saudaranya Nah saudara laki-lakinya ini bahkan tidak pernah ketemu sama si steak ini selama bertahun-tahun Gak pernah ngobrol, gak pernah e, komunikasi Pokoknya gak pernah in touch gitu loh Sementara e, si pasangan sambonya si mbak Eva ini Dia udah bertahun-tahun menemani terus mensupport e, dia menulis Terus pokoknya Mungkin ngasih inspirasi juga ke stake ini Jadi Dan ternyata dia nggak bisa dapat apa-apa Dari hasilnya suaminya Eh bukan suaminya Dari hasilnya si pasangannya ini gitu loh Jadi itu kayak menyakitkan buat dia Dan dia Sangat-sangat e, Menginginkan perubahan tentang e, Apa namanya Tentang aturan-aturan yang mengatur pasangan sambo ini. Tapi si uh, PM-nya Swedia waktu itu siapa sih namanya PM-nya Swedia yang dulu Frederick Frederick Sopo ya aku lali <tuk> pokoknya Frederick nenek-nenek -nen -nen, gitu kan. <tuk> itu juga dia menyampaikan bahwa Uh, pasangan Sambo sama pasangan menikah itu tetap harus ada bedanya gitu Tidak boleh mengaburkan perbedaan antara si Sambo Pasangan Sambo dan pasangan menikah Makanya mereka tetap mau mempertahankan aturannya yang memang seperti ini gitu loh uh, Terutama untuk aturan hak waris Jadi pasangan Sambo itu memang tidak mempunyai hak waris Korban-korban lain dari uh, Sambo ini adalah Petani yang mengelola ladang puluhan tahun Mereka mengelola ladang puluhan tahun bersama Terus tiba-tiba uh, salah satunya meninggal Dan pasangannya nggak dapat apa-apa dari peninggalan itu gitu Padahal mereka bekerja bareng gitu sama-sama Untuk membangun perkebunan itu gitu Nah yang berikutnya adalah pasangan gay yang berjualan barang antik tapi aku nggak tahu ini namanya siapa. Kita skip. Next itu adalah uh, pasangan yang namanya Renata Klumska sama Yoran Krop. Nah, mereka ini adalah pendaki gunung sama pendaki pokoknya anak sport gitulah kayak aku. <laughs> mereka ini uh, si suami eh su suami lagi Pasangannya, atau si yang cowok, si ground crop ini meninggal pada saat pendakian di Amerika, dan mereka ini tinggal di Amerika. Sementara mereka berdua adalah orang Swedia. Nah, masalahnya rumah mereka yang dia tinggal di Amerika itu di atas namakan ke su bukan ke suaminya lagi, di atas namakan ke yang cowok aja gitu. Jadi, ya tidak diakui kan di sana, dan si siapa namanya si Mbak Renata Mbak Renata Klumska ini akhirnya dia nggak dapetin apa-apa dari rumah tersebut karena rumah itu jatuh atau turun warisnya ke orang tuanya si pasangannya gitu jadi mereka agak-agak e, berselisih di situ karena orang tuanya berpikir mau menjual rumah itu gitu dan si Pasangan yang ditinggalkan si cewek ini Dia terpaksa harus keluar dari rumah itu gitu Karena itu menurut hukum negara itu bukan haknya dia gitu Walaupun dia mungkin ikut ngebayar Atau ikut uh, ber... Uh, punya andil dalam rumah itu. Kalau di Sweden, hukum Swedia kan diatur gitu ya. Mereka kalau misalnya bayar bareng ya udah dibagi gitu. Tapi karena mungkin di Amerika itu uh, atas namanya cuman atas nama laki-lakinya terus ya diakuinya ya atas nama itu maka jatuh ke keluarganya uh, si suami, si suami lagi, si lakinya akhirnya si Renata ini harus tinggal dan balik lagi ke Swedia dan tinggal bareng ibunya nah bayangin, berarti ada perbedaan besar banget kan ternyata antara pasangan menikah dan pasangan Sambo jadi buat kamu pasangan Sambo, e, mungkin kamu punya rumah bersama kalau belinya bareng itu nanti akan dapat ya bagiannya gitu, tapi kamu tidak akan mendapatkan sepenuhnya dari rumah itu gitu. Jadi yang setengahnya atau bagiannya si pasanganmu akan jatuh ke um, ke orang ke keluarganya gitu. Nah, kalau misalnya kamu punya perusahaan bersama itu bagus karena nantinya akan diatur di situ. Udah jelas bahwa kepemilikan usahanya mungkin bareng gitu. Tapi untuk masalah rumah juga harus diperhatikan. Karena kalau misalnya masih atas nama si pasangannya Maka akan jatuh ke, ke keluarganya kalau nggak punya anak ya Itu dia sedikit penjelasan tentang Sambo yang uh, akhirnya membuka mata Tadinya tuh aku bingung gitu Karena kan adiknya si suami itu menikah setelah punya anak tiga gitu Kenapa harus menikah? Kenapa... Kalau memang sambo dan menikah itu nggak ada bedanya Atau tetap diakui kenapa mereka harus menikah Tapi ya seperti biasa suami tidak memberi jawaban yang jelas Tapi akhirnya aku mendapatkan jawaban ini di sekolah Dan ini bagus untuk di-share buat klien klan yang memang pasangan sambo Yang harus memikirkan kembali keuntungan dan kerugian Atau mungkin harus memikirkan juga untuk membuat testament Supaya jelas nanti Uh, memang kadang-kadang sensitif ya kayak gini nih orang belum mati kok wes dimintain dibikin surat warisan ya agak susah juga sebenarnya agak dilema ya seperti aku sendiri juga bikin uh, surat uh, beda harta gitu kan tapi aku dulu bikinnya misalnya di Indonesia kalau kalau misalnya surat beda harta itu ternyata kalau di menurut menurut Notarisku itu ya hanya berlaku di negara setempat gitu, nggak bisa dibawa kalau misal dibawa ke negara lain kecuali uh, kamu bikin lagi di negara ini misalnya di Swedia kamu bikin lagi uh, surat beda harta kayak gitu atau pemisahan harta. Itu baru diakui. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe untuk video-video atau informasi-informasi menarik lainnya tentang Swedia. Dan belajar tentang aturan-aturan dan segala sesuatu tentang Swedia. Bye-bye!